kita bersama bergembira Nyanyi joget dengan bersukaria Kita hilangkan rasa hati dan duka Dalam malam yang penuh bahagia Mari bersama kita turut berdoa Semoga pengantin panjang usianya Panjang jodoh. Alam pengantin yang penuh keindahannya Bagaikan pista di dalam istana Dengan iringan musik penuh berirama Mengajak kita ke alam gembira Lihatlah pengantin tersenyum gembira ya, ya. Berdampingan, bermalu-malu Kita doa Marilah kita bersama bergembira Menyanyi joget dengan bersukaria Kita hilangkan rasa hati dan luka Dalam malam yang penuh bahagia Mari bersama kita turut berdoa Semoga pengantin panjang usianya Panjang Hatinya. Malam pengantin yang penuh keindahannya Bagikan pista di dalam istana Dengan iringan musik penuh berirama Mengajak kita ke alam gembira Lihatlah pengantin tersenyum gembira, tiada rasa duka, sungguh bahagianya pengantin baru berdampingan ber.